siap, -siap dulu, TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, be Lovers, serta Leslar love Lovers dimanapun Anda berada.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 Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial di sore hari ini persahabat ya Kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa, membahagiakan sekali saat melihat postingan foto muda Lesi Kejora, aduh <laughs> kita awali dengan yang manis-manis nih bersahabat ya Melihat senyumannya Bunda Lesti Masya Allah Kita merasa adem banget Kebanggaan kita Mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu sehat dan selalu bahagia Amin Kita juga bersahabat ya Selalu bahagia saat melihat idola kita bahagia Momen ini pun diunggah oleh akun sahabat.ting anusko leslar Namun kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan bersahabat Please banget jangan tanya dimana, kapan, dan sama siapa. Bukan apa-apa sih, gue kagak tahu katanya tuh ya. Jangan tanya nih persahabat. Foto kapan, dimana, dan sama siapa. Dan kita lihat aja jawabannya di kolom komentar. Di sini ada tanggapan dari akun Aquarius9569 mengatakan Ini kemarin ya guys selesai syuting. Tuh ini jawabannya persahabat ya foto kemarin. Waktu selesai syuting, Bunda Lesti selalu membuat kita pastinya bahagia karena Bunda Lesti sekejora ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Panutan untuk banyak orang, amin. Kita juga persahabat yang Lihat keunggahan selanjutnya, ada momen spesial saat keluarga besar Papa Bilar ini ke acara reuni akbar. Persahabat, ya, di Lesland Lovers. Indonesia Jabodetabek, wow luar biasa banget ya kebanggaan juga. Saat melihat keluarga Papa Bill ini mensupport acara Lesnar Lovers di situ yang datang ada Pap Dance, ada Ibu Rosmala Dewi juga, persahabatnya ada Kak Nurul terpantau di situ, masya Allah banget ya, bahagia sekali, alhamdulillah keluarga besar selalu mendukung mensupport kegiatan-kegiatan dari fanbase idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini silaturahmi Akbar bersama LLI Jabodetabek Tanggal 11 Juni 2022 Alhamdulillah berjalan dengan lancar Terima kasih untuk Papa Daniel, Ibu Rosmala Dewi, Om Kevin, Kak Nurul, dan Bang Bensi Kumbang atas kehadirannya Wow, Masya Allah banget ya bangga Dan sekaligus pastinya kita bahagia Kemudian persahabat disimak juga diunggah ke It's Bitter Tea Ini menginfokan untuk warga Konoha persahabat untuk semuanya streaming di vlog-vlog Leslar Entertainment Karena vlog Leslar Entertainment ini ada viewersnya yang masih di angka 200 ribuan tuh persahabat Yuk bismillah jangan ada angka 2 malu katanya tuh persahabat ya sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Masya Allah banget ya Mudah-mudahan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus Semakin banyak nih persahabat ya untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat kita intip ke akun tiktoknya Papa Bilar Perhatikan persahabat Video yang diunggah oleh Papa Bilar saat main tiktok bareng Bunda Lasti di Paris Ternyata ini viewersnya sudah mencapai 24,4 juta Wow Viewersnya sudah di angka 24 jutaan Persahabat ya Bangga banget ya Memang luar biasa banget Terbukti nih Dukungan memang semakin banyak dari orang-orang baik Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita lihat Di sini ada live Instagramnya Kak Leng Sandoni Waktu saat live persahabat ya Kak Lensadoni ini menyampaikan bahwa Banyak sekali kejutan yang akan Kita dapatkan nih dari Idola kesayangan kita Bikin, bikin konten kita jelajahiin Umeh TV yuk, gitu. Dan Kak Lensadoni juga persahabat ya Ini menyampaikan juga hari ini ada vlog tapi masih direvisi oleh Pak Bos dan Bu Bos Kita doakan saja persahabat ya Semoga vlog kali ini bisa membuat kita semakin semangat Dan semakin kompak untuk mendukung karya-karya idola kesayangan kita Dan masih banyak kejutan lagi persahabat lagi di tanggal 12 Juli nih persahabat ya Tepatnya di hari ulang tahunnya Papa Pilar Spesial Pasti ada kejutan yang sangat wah sekali Wow pastinya